Kementerian Sosial juga memberikan bimbingan teknis agar kelompok penerima manfaat memahami alur pencairan dana dan dapat mengalokasikan dana tersebut dengan baik untuk keperluan pembelian material rumah. Ayo segera cek. Sebelum hangus bansos sebesar 20 juta rupiah bakal cair di bulan Desember tahun sekarang, dan ini kriteria dan syaratnya. Berita bahagia bagi rakyat yang khusus ikut daftar dalam penerima bantuan sosial. Di Desember tahun sekarang ini, pemerintah memberitahu bahwa bulan ini akan ada penyaluran bansos dengan nominal yang cukup tinggi. Nilai bansos yang lumayan besar akan digelontorkan pada Desember tahun ini yaitu senilai 20 juta rupiah. Uh, lumayan juga ya. Ah. Bansos dengan nominal sebesar Rp20 juta rupiah tersebut akan disalurkan dalam bentuk program Rumah Sejahtera Terpadu RST. Program Bansos RST sendiri berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial nomor 63 BS 01029 2022. Program yang biasa dikenal dengan nama bedah rumah, ini dulunya dinamakan program rumah tidak layak huni RTLH. Untuk anggaran dari program RST ini sendiri berbeda-beda, tergantung dari sumber anggaran tersebut. Berdasarkan informasi, anggaran program RST ini ada yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, dan desa. Namun seperti biasanya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bansos program RST ini melainkan hanya masyarakat yang memenuhi kriteria saja. Dikutip ayojakarta.com dari suara kom dengan judul, 5 kriteria penerima bansos 20 juta rupiah siap-siap cair bulan ini, pada, 15 Desember 2022 berikut kriteria masyarakat yang berhak menerima bansos 20 juta rupiah tersebut 1. dinding dan atau atap rumah dalam kondisi rusak dan membahayakan keselamatan penghuninya 2. dinding dan atau atap rumah terbuat dari bahan yang mudah rusak atau rapuh 3. Lantai rumah terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen. Keramik dalam kondisi rusak juga masuk dalam kriteria. 4. Rumah tak memiliki fasilitas untuk MCK seperti kamar mandi, ruang untuk mencuci dan kakus. Rumah yang sudah memiliki MCK namun tidak layak juga termasuk kriteria. 5. Luas tanah kurang dari 7,2 meter persegi per orang dalam satu rumah. Selain dari kondisi rumah, ada syarat dan kriteria lain untuk bansos program RST dengan besaran 20 juta rupiah ini, diantaranya. 1. Memiliki kartu identitas berupa kartu keluarga atau KTP. 2. Termasuk fakir miskin yang terdata di DTKS. 3. Memiliki rumah di atas tanah sendiri, dibuktikan dengan sertifikat, akta jual-beli atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. 4 belum pernah menerima bantuan sosial perbaikan rumah sejenis dari kementerian, lembaga atau pemerintah daerah setempat. Demikian informasi mengenai kriteria penerima bansos Rp20 juta rupiah yang bisa dijadikan patokan bagi masyarakat, apakah termasuk dalam penerima bansos tersebut atau tidak. Kabar Gembira Tahun 2023 pemerintah siap gelontorkan bansos Rp476 triliun, rupiah. cek info lengkapnya di sini. Di 2022, tahun 2022 lalu, pemerintah menggelontorkan dana triliunan untuk memberikan bantuan sosial, bansos, kepada masyarakat. Salah satu programnya adalah PKH atau Program Keluarga Harapan yang akan kembali disalurkan di tahun 2023. Pemerintah bahkan memberikan anggaran hingga 473 triliun rupiah untuk sejumlah bansos lainnya. Anggaran Bansos yang dianggarkan pemerintah untuk tahun 2023 sebesar Rp473 triliun tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip ayojakarta.com dari suara.com pada Kamis 15 Desember 2022. Sri Mulyani menyampaikan anggaran tersebut dalam penyampaian daftar isi pelaksanaan anggaran, (dipa) tahun 2023 di Istana Negara perlindungan sosial, APBN pelindung masyarakat, shock absorber sebesar 476 triliun rupiah, kata Sri Mulyani. Anggaran bansos tahun 2023 tersebut menurut Sri Mulyani akan dibagi melalui anggaran belanja pemerintah. Tak pusat sebesar 454,7 triliun rupiah. Kemudian akan ditransfer sebesar 17 triliun rupiah ke daerah, TKD, dan juga pembiayaan 4,3 triliun rupiah. Nantinya anggaran Bansos tahun 2023 tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa program bantuan kepada masyarakat. Salah satunya adalah PKH yang telah dilakukan di 2022, tahun 2022 ini dan akan dilanjut kembali di tahun 2023 mendatang. Selain program PKH bagi KPM, Kementerian Sosial juga akan mengalokasikan Bansos tersebut ke dalam program Kartu sembako. Kemudian disalurkan juga sebagai bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBJKN, jaminan kesehatan nasional. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggandeng Kemendikbudristek untuk menyalurkan kembali program Indonesia Pintar, PIP, dan program KIP kuliah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan sosial bagi masyarakat apalagi kondisi pasca Covid-19 yang membuat ekonomi melemah. Presiden Jokowi Widodo juga sempat menyampaikan jika ada ancaman krisis ekonomi yang akan dihadapi di tahun 2023. Pemberian bantuan sosial atau bansos tersebut diharapkan mampu memberi keseimbangan pada masyarakat akibat dampak pemulihan yang belum maksimal, ketegangan politik Rusia dan Ukraina, Perang Dagang As dan Cina hingga kenaikan harga komoditas. Data yang akurat juga diharapkan dapat terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan semakin responsif serta akurat.